Assalamualaikum, ya. Talamit kaifahalu. Nataman naikum vihalatisihati walafiah. Kemarin kita sudah mengenal tentang hukum nunsukun atau tanwin bacaan idhar. Hari ini kita akan melanjutkan mengenal bacaan idhom. Kita simak bersama-sama ya, bacaan idhom. Ithohom dibagi menjadi dua Yaitu Ithohom bihuna Hurufnya Ya nun mim wawu Dan Ithohom bilahuna Hurufnya Lam dan ro Ithohom bihuna Ithohom bihuna adalah Ketika nun sukun atau tanwin Bertemu dengan empat huruf Maka dibaca mendengung Hurufnya ada Ya Nun, mim, wawu Atau bisa kita singkat dengan Yanmu Contohnya Mayakulu Nah disitu Ada huruf nun sukun Bertemu dengan yak Maka nun sukunnya dilewati Dan siap-siap Masuk ke huruf selanjutnya Yaitu huruf yak Mayakulu Oke okay, Ustazah contohkan lagi Contoh bacaan Ithohom yang tanda tanwin. Nah, di sini ada bacaan bimmina. Nah, coba kita lihat di situ ada tanda tanwin bin bertemu dengan mim. Maka tanda tanwin dibaca mendengung atau masuk ke huruf mim. Sekarang kita masuk ke bacaan Idham Bilahuna. Idham Bilahuna adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan rok, maka dibaca tidak mendengung. Ingat ya, bilah, guna, Bila adalah maka dibaca tidak mendengung. Contohnya huruf rok. Mir nah, di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan rok, maka nun sukunnya dilewati dan siap-siap masuk ke huruf rok tanpa mendengung. Mir Begitu juga dengan bacaan kabirollahum. Di situ ada bacaan tanwin dan huruf lam, maka tanwinnya tidak dibaca, tapi siap-siap masuk ke huruf lam tanpa mendengung. Kabirollahum. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengenal tentang bacaan idhom. Kita sudah membedakan antara Idhohom Bihuna dan Idhohom Bilahuna. Besok kita akan melanjutkan bacaan ikhlab dan bacaan ikhfa. Terima kasih sudah semangat belajarnya hari ini. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.